สวัสดีค่ะนก Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya, Bineska Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa, di disini saya akan membagikan preset lagi, yaitu preset-preset yang kata-kata gitu, guys. Jadi, banyak dari teman-teman yang request preset yang kata-kata, guys. Oke lah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Hasilnya <musik> saat mulu, kamu kenapa? Chaper ya. Oke okay guys, lanjut ke preset yang kedua ya Aku terlalu tiris buat kamu yang manis Kamu terlalu setia buat dia yang mendua. <laughs> Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga guys Oh gitu, mau main-main <tele> Aku melatihnya loh. Oke okay, guys, lanjut ke presiden yang keempat ya. Stop pacaran. Bertaubatlah kalian. Putuskan pacarmu dan jadilah pacarku. <tip> oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya uh. Oke okay, lanjut ke preset yang keenam guys Anda punya masalah tenang saja itu masalah Anda bukan masalah saya Oke lanjut ke preset yang ke tujuh guys oh, Allahumma lakasuntuh aku tetap suka kamu walaupun kamu gak suka aku Meledak abu mata asr amogus agus Oke lanjut ke preset yang ke 8 guys oh, Mau nanya nih kenapa ya orang-orang itu pada cuek Orang itu gak akan cuek kalau kamu gak jelek Oke lanjut ke preset yang ke-9 yes guys Dipertemukan sebagai teman, dipersatukan karena perasaan Dan dipisahkan karena keilisan kembali ya Dan ingat bahwa kita dulu pernah saling menginginkan Oke okay lanjut ke preset yang ke-10 ya <tune> Oke okay, lanjut ke versi yang ke-11 guys. Dapat teburik yang mending main FF. Ah, top Oke okay, lanjut ke preset yang ke-12 ya. Di seriusin, alhamdulillah. Oh, Kalau dimainin yeah, di ya enggak nice. apa-apa. Kan aku Kamu oke okay, lanjut ke presiden ke-13 ya pacaran kok virtual emang tangguh masih mending gua pacaran virtual daripada lu pacaran deket jinah doang tulus kagak disakiti iya. <laughs> Oke lanjut ke preset yang keempat belas ya Virtual-virtual modal jedak jeduk jadi anak orang tuan putri mana pakai priest lagi <laughs> Oke lanjut ke preset yang kelima belas ya <laughs> udah capek-capek OVT eh malah ente buset <laughs> oke lanjut ke preset yang ke-16 guys kalau mau nyenggol tuh lihat dulu siapa yang bersenggol <SILENGAL> oke lanjut ke preset yang ke-17 ya Wow aku jadi ganteng setelah di -jurku. Oke lanjut ke episode terakhir itu ke 18 maksudnya Katain matre sama cowok Yang ekonominya sulit tapi versinya besar cantik Blah, wah, lu goblok Emang lu kira cantik itu pakai cinta dan sayap Pakai duit anjing <laughs> Oke guys mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya Ini kenapa gak tahu ini malah mati lampu anjay